Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, kembali lagi bersama Global Tech di sini ya, guys. Uh, di antara kalian pernah nggak ada yang ngalamin kasus seperti ini ya? Dan kebetulan ini HP ini pada Xiaomi Redmi 4A, ya guys. Jadi HP ini tuh di mode anak, guys. Ya seperti ini ya dia ya. Untuk kunci layarnya ini nggak nggak lupa ya, ini ingat ya. Cuman. Dia terkunci seperti ini, guys. Seperti yang kalian lihat ya. Masukkan sandi perlindungan privasi. Sandi perlindungan privasi ini artinya mode anak nih, guys. Tidak ada aplikasi mode anak sekarang. Pilih aplikasi yang anda ingin tambahkan, begitu, guys. Ya, ya ini kasus seperti ini sebenarnya sama dengan lupa pola, ya, guys ya. Untuk membuka ini kita harus merelakan data yang ada, begitu ya ini untuk kunci layarnya enggak lupa dia cuman kan mode anak dan di mode anak itu ada kuncinya gitu jadi sandi dalam privasi itu lupa gitu oke guys jadi <coughs> seperti apa langkah penyelesaiannya ya ini artinya ya kita reset aja ya kita coba reset aja ya mungkin nanti permasalahan yang timbul seperti biasa ya guys untuk hp hp android model sekarang itu dia pakai bypass FRP ya jadi setelah kita reset atau kita hapus Wipe data secara paksa seperti ini Nanti akan diminta verifikasi akun Google Bypass Dan untuk caranya seperti yang kalian lihat ya Pertama HP kita matikan Kemudian tombol power dan volume atas kita tahan ya Oke mungkin bisa kita ulang ya Kita ulang Jadi untuk cara penyelesaiannya kita reset aja ya guys Tombol volume up kita tahan Kemudian tombol powernya kita pencet Dalam keadaan mati ya HPnya ya Seperti ini ya Volume Up kita tahan, kemudian tombol power kita pencet. Kemudian jika sudah gitar kita lepas tombol powernya dan tetap kita tahan untuk tombol volume atasnya ya atau volume Upnya. <tuh> kemudian dia muncul logo logomi seperti ini guys. Ya, dia keluar tulisan Cina seperti ini semua ya. Di sini banyak menu ya. Satu dua tiga empat lima artinya apa kita nggak tahu ya bahasa Mandarin. yang perlu kita ingat di sini hanyalah download mode kemudian fastboot ini matikan investor restart ya dan ini recovery kita cukup klik aja menu recovery ini ini artinya kita minta akses perisetan HP ini ya guys ya karena untuk sistem bootloadernya HP ini Xiaomi ini banyak ya Oke jadi HP ini minta konekkan ke Mi PC suite guys jadi ini kita harus pakai aplikasi Mi PC suite ya jadi pakai aplikasi Mi ya pakai komputer nih guys jadi kalau model seperti ini enggak <coughs> bisa dilakukan reset tiga jari Oke guys jadi untuk video selanjutnya nanti akan kita upload di video kita ya untuk penyelesaian HP yang seperti ini jadi untuk model bootloader yang HP ini ini harus menggunakan aplikasi atau PC ya PC me.com dia minta sambungkan ke USB ya Oke guys jadi itu dulu video kita hari ini sampai jumpa pada video kita berikutnya